Halo, kembali lagi bersama saya Adit Karim Pajerin ya. Sesuai di video sebelumnya, saya lanjut live streaming lagi ya di Bus Simulator Indonesia. Oke, okay. di sini, di sini. Kembali ke awal, berarti sini. Nah, kita akan tur mode sebelumnya, kan? E, Masjid Cengho, ya. Tuh trip, tuh Masjid Cengho dari Surabaya. Kita melenceng jauh ke ujung barat, Jawa Barat, yaitu Merak, ya. Pelabuhan Merak, kita akan trip to Masjid Agung Banten, sesuai judul ya, sesuai thumbnail, oke. Okay. Gaskin, go! <tip> si rute yang pendek-pendek aja ya guys ya dimulai dari yang mudah dulu eh ulangan ini biar meriah mulai perjalanan dengan Bismillah sini suara saya masih bintang gak guys tadi pagi saya ngelak kan bintang misalnya. habis hujan tadi oh iya selamat ya hari santri ini di daerah saya sudah ada acara acara aku sih hukian ini aku sudah Pasang ini musik radio karena pecungan ini copyright copyright. lambung, aduh, jempol segede apa nih jempol nih, aduh, oh, pun, ah, oke, okay. jemput dulu mana? Jemputnya tadi Apakah anak sekolah atau anak muda? Pak, aslinya kayak gitu guys. Mengtransportasi pelabuhan Merak yang menuju Sumatera. Oh, maaf nih guys ya, gitar rius Sama-sama nah. sekali-sama dengan alam Lihat tuh di kaca desainya Aduh, oh. masih kurang gimana nanti Oh, si, mundur My trip, my Oh, 어, <SILENCIO> 지금 banget pasti persen relatif itu backpacker para backpacker dan ini vlogger nah, kita oh, bismillahirrahmanirrahim ayo semuanya anda eh, ya? enggak sih sih saya tidak hanya bawa motor, motor bawa motor, motor terus mesin, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, udiketak, nih kemana nih? dulu. oh, oper di atasnya ya, ampun. itu sudah giter. b mm u -hmm. aktif tuh, gitu. Aku tuh, aku dan <laughs> di Thank Kan jadi kelihatan, ya. Tower apa tower itu, tower tower, tower masih ya. Oke, okay. kira-kira masuk parkir di nah, sini, guys. Ya, kok oh, terlalu, terlalu, nih. Okay. Ini kayak gini, saya. baru masangnya <gifat> oke, okay, tempat asal saya guys ya kuningan jawa barat, serbon sekip so, kita keluar <tuh> keluar kita wah bentuknya aduh aduh eh, ada yang ngerti bilang aduh Oke, mau kemana tuh? alun-alun, alun-alun nih? Apa nih? Kembali lagi ke bus ya. kita lanjut juga sini Ya, itu dia. Apa ini? Oke, langit yang cerah. Mudah-mudahan untuk uh, towernya indah. Oh, terbalik di sini. Eh, mau kembali. Ih, Ada mas Ngomong tuh udah jelas, nih. tuh saya. ngomong tuh murah, ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong Lihat, lihat Dulu, ya, bosku. Amin, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, gitu Kalau siap-siap turun, sampai. Oke, sakit. Nah. Ya, tiga puluh ribu, jadi tujuh ribu. Kalau nonton iklan, ya oke. Sekian, terima kasih. Salam AKF adik, turun, Fajrin, sampai jumpa. saya mau minum obat dulu Next, saya nah, lanjut. oke hai, hai,